Baiklah, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita ke kabar dan keunjangan pertama. Para sahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial, banyak banget, banget tapi bikin bahagia. Para sahabat, ya, kita lihat aja nih, banyak sekali yang mana tentunya mengatakan celana tidak lesti dan baju lesti kecurangan ketika dipakai, tentunya ketika beli perabotan bareng keluarga Rizky Billar itu sama halnya dengan celana Rizky Billar, persahabat ya perhatikan. tentunya petunjuknya bersahabat ya perhatikan dengan baik-baik, fokus. tentunya ini mirip banget persahabat ya. kita juga mendapatkan info dari DDLS langsung di videonya bahwa itu celana dan baju adalah punya Rizky Billar, aduh manja banget persahabat ya. Mereka tentunya saling cobain baju satu sama lain nih Aduh, luar biasa romantis, cute Pasangan satu ini pasal banget yang membuat kita semakin bahagia dan bangga aja Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan untuk Lesti dan Rizky Bilar Posingan tersebut juga tentunya telah dipost oleh akun Instagram segala Putih Anaskor Bilar Yang mana tentunya di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ini beli satu gratis satu deh, kayaknya celananya makanya mirip. Wow. Tentunya baik sekali komentar dan respon dari para fans. yakni ada komentar dari akun Kalisan ini. Di situ mengatakan, Dede memang bilang sendiri di videonya itu baju dan celana osas. Oh, Wah, ternyata terungkap juga nih para sahabat ya. Celana yang sama ternyata itu benar celana dari Abang Rizky Pilar. Dan untuk berikutnya ada komentar lain Dari akun Ayu Yunianti Yang berkomentar Bajunya dede juga baju kakak Yang dipakai waktu periksa mata Bener gak sih ya Seingat aku soalnya bajunya sama gitu Tuh Tentunya memang mata-mata elang Dari les lalu luar biasa banget persahabat ya Selalu membuat kita semakin bangga aja Mudah-mudahan kita selalu kompak Selalu solid untuk selalu mendukung Hubungan Lesti dan Rizky Bilar. dan selanjutnya bersahabat. Kita lihat di sini ada unggahan spesial juga. Kita lihat aja nih, yang mana tentunya ini, ketika diwawancara bersahabat, yang Lesti kejaran, tentunya menyampaikan suatu hal: persiapan pernikahan bersahabat. alhamdulillah, tentunya lamaran sudah akan mendekati. Dan tentunya Lesti Kejora di akad resepsi pernikahannya akan memakai baju adat Sunda persahabat ya Itu tentunya diungkapkan ketika diwawancara oleh wartawan persahabat ya Dan tentunya ada kabar bahagia juga Lesti menyampaikan Jarak antara lamaran ke akad tentunya gak lama persahabat ya aduh makin gak sabar Menunggu kabar bahagia sesungguhnya, persahabat, ya. Tentunya tetap pantengin kabar-kabar dan info terbaru seputar lesi dan Ski bilar biar nggak ketinggalan momen-momen spesial kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Bismillah, mudah-mudahan, persahabat, ya. Acaranya selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga. Di sini ada postingan. Tentunya semalam Lesti kejora live bareng Bang Derry dan Bang Rico juga persahabat Ya ini cute banget kelakuan dari mereka Tentunya membuat kita semakin bahagia melihatnya Dede tampil cantik semalam persahabat ya haduh bikin gemes aja kata Dede Lesti Calon suami saya lagi meeting persahabat ya Ini tentunya membuat kita semakin bangga aja nih Sudah tidak mau ngeles lagi persahabat ya Untuk Lesti kejora sudah mendekati hari H tentunya sekarang sudah dipublikasikan semuanya. Alhamdulillah, para sahabat Yang mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan Leslie dan Rizky Dilar. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang mantunya dukungan dari Bang Dery, para sahabat ya kepada calon manten yang pertama diucapkan oleh. Bang Dery kepada Dede Lesti sahabat dari akun Instagram pribadinya di situ mengatakan semangat sayang Lesti kejora kamu orang baik dan tegar fokus buat halal amin selanjutnya tentunya dukungan dan doa diucapkan kepada Rizky Bilar di situ Bang Dery mengatakan semangat dan selalu sabar kerja keras sifat baik jujur dan lain-lain akan kebayar semuanya tetap fokus dan tetap jadi Bilar yang dulu dan juga baik sama semua orang, At Rizky bilar itulah tentunya support dukungan serta doa dari banderi untuk Lesti dan Rizky Bilar. Calon pasangan pengantin, bersama ya. dia tentunya insyaallah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Nih, bersahabat ya, doa terbaik kita selalu panjatkan untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan momen spesial banget, persahabat ya. Ternyata semalam Rizky Billar dan Kokris tentunya meetingnya bersama kedua MPR, persahabat ya. Haduh, tentunya meetingnya bareng Pak Bambang Susatyo ini luar biasa banget, persahabat ya. Akhirnya, tentunya pertemuan Rizky Billar dan Ketua MPR semalam di. Pertemukan persahabat ya, doakan saja ditunggu kabar baiknya persahabat ya Tentunya pastinya ini membahas soal acara pernikahan nih Apa mungkin tentunya Rizky Billar meminta izin Resepsi pernikahan akan diadakan di GBK Aduh luar biasa banget pastinya persahabat ya Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan benar Kita masih menunggu kejutan dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita dan berikut juga persahabat ya kita lihat juga keunggahan berikutnya Wow tentunya meetingnya sampai subuh persahabat ya kita lihat nih dalam postingan ini semangat subuh Ternyata meetingnya sampai larut malam juga bersahabat ya Ini luar biasa benar-benar semangatnya tentunya membuat kita semakin bangga persahabat ya Mudah-mudahan tentunya doakan yang terbaik selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar dan kita juga mendapatkan kabar baik para sahabat ya ketika Di akun caruk underscore CRK disitu tentunya Mengunggah sebuah postingan Momen-momen ketika selesai meeting Dan menyampaikan Tentunya siap untuk Di hari Jumat apa Tentunya di hari Jumat akan mengadakan Tentunya suatu kejutan Acara Yang membuat kita semakin penasaran Baru ya doakan yang baik mudah-mudahan Tentunya kita menjadi saksi di acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Dan tentunya persahabat ya, dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni salah satunya dari akun piatu 141 mengatakan, Bismillah Jumat 25 Juni 2021 Mawad Rizky Bilar dan Lestiani Halal Amin Harapan aja Tapi kapan pun itu tetap tunggu sampai halal Wow Dukungan respon yang luar biasa Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan para sahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Tunggu saja info dan kabar terbarunya bersama yang mungkin ada informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.